Ini kayaknya awalnya pendapatannya ukurannya jadi 0% hahahahahahahahahaha <SILENCIO> Bener ya ini episode yang baru ya? Iya gas, gas. Nge, tadi nge Ganti baju ganti baju Satu mobil aja kita gitu. Iya satu mobil aja <SILENCIO> Iya satu mobil aja Udah unjust, anggis, ya Anjas Udah ga anjas nanti Jangan gitu <SILENCIO> Abi <SILENCIO> Eh baru magu di sini. Mana? Ini bukan? Oh bukan di sini-sini. Oh bukan. Ini mana, mo aku. mobil wah ini. Ren kan mobil gue. Yang merah ini. Iya. <tuk> <tuk> <tuk> ah nganti <gak> peluru <tuk> <kah> tuh. <tuk> <tuk> Emang nganti peluru orang mobil gratis anjing nganti peluru. Wih pintunya nggak ditutup. Nah. Wah songong anjing. Wah songong orang. <tuk> Gak ah, polisi, gak Lagi misi, Lagi misi tau, gak tau, gak tau, eh eh gak eh. jangan gitu, jangan gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, bener tau, gak tau, gak tau, anjing. tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak pakai waduh ulangi <gulit> ya GTA tuh bisa jungkir balik anjing ya <hari> ja, sudah berhenti anjing itu emang bisa ditembak waktu itu breakness di mana ya gak ada bi gak ada, ada ada nyari nyari juga Gua kena awal-awal game diituin kok. <tuk> ya, ya, ya, ya, <tuk> ya ya ya ya ya ya ya ya. Langsung aja kanan. Lompat lompatin lompatin lompatin. Nah, boleh juga. <tuk> Halo yuhuuu bismillah dulu bismillah <laughs> eh kamu gua pinggir sih sama aja beda loh tembakan ntar beda kan man gua ya, enak ya, kan ya, ya. Kuali, kuali, kuali. tembakan depan anjir nah, nah gaskan hehehe dusu dusu and now to the lab, anjing <Tak> uh -huh. uh -huh. <Silspoolasma> nah, <Sils> udah, udah, udah, udah, udah, bego udah, ngeliat terus iya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sini udah, mana tanda? udah, atas udah, atas udah, atas udah, atas udah, udah, udah, udah, gagal udah, gagal ayo man ke atas man ini, ini gampang ini ini lagi ke atas ini gampang nih. ini gampang anjing oh, emang olil gimmick tuh tadi tuh anjing udah fix gimmick dia <laughs> eh, ini kita lagi record, nih. jangan bahas yang udah-udang <laughs> <laughs> ya gas gas gas gas eh, gas F F, F, F. F ya. okay, let's go, guys. <laughs> Tadi apa spasi mana Eh, shift, shift, shift. Kalau kalau itu apa? Oh, ya, udah, udah, udah. nih, ini bego dapet sini. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Let's go boy. Bismillah. Lo <tune> pakai senjata gue nge Nggak udah nih. Ini nih, yang ini nih. Udah udah udah. Udah ya, ada nah, gue, nah, ada, ada. Nah, ada gue nah, nah, senjata bi. Ayo bang. <tune> ayo ayo arahin arahin. <tune> Wewe tapan boy senjata Lagii lagi, lagi tembak-tembakin aja, tembak -tembak tembak aja biar kelihatan jaraknya lo nyampe apa nggak? Lagi turun lo, lagi turun. Senjata lagi gue anjing, entot atau mobil gue udah pecah, cow, anjing, sama gue juga udah pecah. Atau mobil bang persis di bawah? -tembak iya ini, teman, apa namanya? Tuh ada ada suara di belakang gue ya, tembakkan ini tembakkan. Ada bi, di dalam bi. Ayes. Nice. Ada yang keluar dari mobil tuh orang-orang tuh. Keluar ya? Di, di luar ya? iya lagi ditembakin kok. Nanti ini kira-kira orang ini. kalau metal sahabat nih. Armor, armor, armor. Wah, armor eh. ada dong. Eh. Ada coper, mana? Chopper chopper, chopper, chopper. Depan, moncong yeah, depan moncong gua ya, depan moncong gua. eh ada, Bi. Iya kan? gua nggak Oke, udah nice, nih mobil lagi, mana, mobil. Loh, sober, nih, merah nih, merah, nih, merah nih. Okay. Itu mobil-mobil depan ada orang bang Nah, nah Eh, Gue gue Oke oke oke, santai Masih ada tiga biji tuh bang, orang ya, Mobil-mobil, uh, belakang mobil Sabar dik sabar dik sabar dik Depan ada lagi. Dua lagi, dua lagi. Sabar dik masih merah ya. Sabar, sabar, sabar, tunggu bisa satu dulu. Diam, harus diem, harus diem soalnya. Nah, nih nih jangan tapi jangan dikiri-kiri. Eh, sabar-sabar ada helikopter lagi. Ini bunyi apa sih? Tong, tong, tong gitu. Mereka itu tembakan pernah, kita iya. Kurang naik, kurang naik. Lagi naik, lagi naik. Kejauhan belum nyampe deh. Buka lo pintunya anjing. Sebelum yang paling rocket, dua pemain bilang. Ayo lagi bawa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tm-merah gua, lu terlalu. Jum-jum-jum, sahabat. Dari sobat, sobat. dari situ dia. Top mobil 2 biji di depan. Eh, merah juga gua anjing, sahabat-sahabat. Iya-ya. Potong-potong-potong. Taimak banget. taruh blog masih nice. orang depannya tuh. ah, nice. habis, habis. tulis ya, aman lu. ada tinggal lagi orang chopper lagi nih. kiri, kiri, kiri. Oh waduh. waduh kita dirudal dirudal sekali nih bang depan bang oh, iya pukang naik pukang naik ayo ayo hey. nice enter nice. oke okay, ini gua aman ya mobil tuh nice itu bi kalau lu lagi nyelam tinggal U doang kan? Pakai shift. Iya. Pakai shift enggak? Emang gue udah, emang gue udah jualin barang teh barang dah Iya iya. Siapa pakai shift enggak? Masih ada orang tuh. Ah. Oke, okay. pakai okay. okay. shift juga. eh enggak tahu lupa gue Ada lagi di depan tuh. Nah. Sini sini sini. Nice. Eh anjing. Waduh, ada lagi. Menang ya. Menang depan bang Lewat darang, darang, kejar, kejar, kejar. Nice. Okay. Uh, tembok, si yeah, yeah. nah, okay. uh. nah, kan nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, Tembak tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, tembok, nih, nih, tembok, nih, nih, nih, tembok, nih, nih, nih, nih, Udah keliatan ga? Spasti, spasti, spasti, spasti W sama spasti Bawah, ayo, bawa sini Biket gua Ada orang-orang tuh Tuh, kuning-kuning ini kan nge? Udah liat liat uh, liat liat liat liat liat ayo Udah baru mencet S W lagi Udah, di dalam terowongan W aja Gak uh, aja ya. Guys, ini gua udah di terowongan ya Sabar sabar, belum belum habis semua ini Gak bisa mencet W doang anjir W sama shift? Bisa masih bisa anjing Lanjutin, nembakin anjing Orangnya Mobil dulu deh Lebih gampang Oh di balik temboknya mantu man, di balik tembok man Kini Iya, bang. iya Nih ada mobil lagi juga, dua biji Bisa dah nge? Bisa, bisa, bisa Yo, yang tadi, yang ini kata aja katanya Tembok tuh, itu anjing Ini dibawah juga ada nih Titik merahnya lihat tuh Bang, titik merahnya. Nah, itu tuh itu tuh. Itu tuh mobil di bawah persis bau kita. Yo bisa yo, yo, yo, bisa yo. Yo, yo, yo, yo. bisa, yuk gampang kok ini. Ah, santai, nyakut mah. Enggak, enggak, santai. Aduh, buat nyetek gua lobet lagi goblok. Nih Bang, depan persis kita ada gulai itu sobat sobat ini jauh banget tuh nganin nentot bawa persis neh bawa persis bawa. iya itu ada indikator yang merah aduh gua ditembakin S, naik, S, naik. oh ini ini nah terus satu lagi ini oh ini nih nah nah terus yang di sana mana tuh Naik, naik naik push sini, ini, ini, ini. aduh tuh, gua, dite jatuh, jatuh, jatuh. gua ditembakin anjir ayah pesawat tolong ya nah mati tolong. man ada lagi ada lagi okay, ada lagi kiri itu juga ada orang tuh oke okay. bener mencet gue ganti batai headset dulu mana lagi ya? Nah, lagi oh shiit shiit shiit gantul dia ya. Nah, yuk pesawat, yuk bisa yuk. Nah itu tolong. Bukan bang, bukan bang. Di, di gedung, di gedung kiri, nih di belakang. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan? Di sela-sela gedung, di sela-sela gedung. gedung, di atas, di atasnya, yang ada taman di atas. Tuh, tuh, tuh, lu, lu tuh, belum, belum pada selesai ya? Tuh, tuh, bang, bang, ah, ah, atasnya, atasnya. Atasnya. itu kanan atasnya, oh, ini dia, atasnya. ah uh, mati dah, clear. ah, clear nah. alhamdulillah aman kan helikopter aman, aman, aman. nggak pelan-pelan, nge jangan suka peset, nge habis saya bisa, gue ini bisa, spasi spasi An. aja udah. Kita nih, langsung dalem, sini, nih, sini, sini, ini, ini, nih nih, Dekat gua, nih di bawah bisa nih ya, di atasnya di atas man di atasnya man man man ya ya ya ya nih nih yang legaan nih pelan pelan pelan pelan pelan hmm cakep cakep sekali Kayak sini gitu <goodbye> <ini 30> gila <usri> <expose primero> <traumatic theo> aku mau naik susah banget kentor <ıyorum> buruan nih lama kenapa aja jatuh nih jatuh nih dari Bukit mau loncat-loncat dari tadi kok pas-pas ini Embak pun di. anjing jigo <laughs> juga nih pesawat ngentot Awas ya kita paling nggak lampunya. Jigo pesawatnya berasap banjir. Yo, senengnya. Okay. Kita kena peluru anjir, tadi. Ngentot. Tadi ah? ngentot emang dari pesawat nyentot nyentot. Ada lawan, ada lawan cok. Ada lawan, tidak ada lawan di depan. Ada lawan cok, ada lawan cok. Gue perang cok. Ada lawan. Inget, sebelah kanan tuh, sebelah kanan nih. Woi, banyak lawan nih cuy. Okay. Gua naik naik, golek, lagi naik lagi naik. Sambil naik gua sambil naik. Gua sambil naik. Co, co, co. Engga kebaya, enggak kebayang, enggak akan nyampe gua ga nyampe. Wah, co, co, co, co, co. Tenang, tenang, tenang. Demisil, Gua bisa oh. eh, nah, Depan, depan, depan gua, depan gua. Depan gua. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, ayo masih ada dua, masih ada dua, iya, iya, gue sambil ngender, kok, di, di kanan nih, satu nih, di kiri, gue ngeliatan, kanan dulu, kanan dulu, paling dekat, oke, oke, oke, kurang naik oke, oke, oke, oke, naik oke, oke, oke, naik. oke, oke, yang kiri, yang kiri, yang kiri, mana, mana? Man. Oh, nice, ya, nice, ya, nice, mati okay, lu anjing! Nice. nice, nice, nice! Go, go, go, go! Jalan-jalan, jalan! jalan, jalan. <tik> gue lagi gas, gue lagi gas! Yo, bisa, yuk, yuk, bisa, yuk! Bisa, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk! Yang ngentot, yuk, yang ngentot, yuk! Aja, ngapain aja? Tegang, tegang, <tik> tegang, tegang, tuh, asli tuh. Emang, emang udah fix, udah pilot scan. Iya sudah mati. Aduh. Aduh. Aduh. Nah, udah Oli, udah, udah, udah nggak tau, udah nggak jadi apa lagi dia nggak tau gue. Kenapa lo co pilot gue? Iya, oleh oleh jadi co pilot aja lah. ini gampang mati nih nih. Padahal tuh ngendarinnya tuh tuh. Tolong tolong jangan nabrak ayo. Kalau maaf. puji Kalau, kalau. Oh bentar, ini kita mesti di situ lagi kan meeting point-nya? Beda ini kayak tempatnya meeting point. Bowan, bowan, bowan. Ini ini ini, bawah, bawah, bawah Itu man, itu kuning-kuning tuh bawah tuh Mana sih gua enggak ya Iya. Terusan, tadi ada di bawah di tuh bawah. itu yang ada mobil tuh, tuh yang ada mobil tuh. Oh, itu tuh. Nah, itu ada orang yang nungguin. Jangan ditembak, nge Enggak, enggak. Gua kasih jangan kena mobil aja, jangan kena mobil aja. Ya, nggak bisa ya, hati-hati ya. I love you, my the best sih. Emang the best hanya itu, gampang hmm. banget padahal. I love kalau kayak gini you. Gampang banget, emang dah. Eh, eh, eh, eh, kalau, kalau, kalau, kalau. Wah, i the best. Yes. Nice one, nice one, nice. One. Mm -hmm. Yes. Mm hmm oke. Okay. Mm, oke, okay, oke. Okay. Yes. Aduh. Oke, okay, alright. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. What? What the fuck? Hahaha, anjing aja. Hahaha. dikasih apaan? Granat. Oh, granat. Buat Kedeketan kali lu lempar, oh anjas, Oh <laughs> gitu, anjil, gila, gila, gila. Gila. begitu maksudnya. Wih, akhirnya dapat duit banyak, Bu Anjing! <laughs> anjing! paling banyak kecil, dia paling banyak dia paling banyak kecil, dia paling banyak dia paling banyak dia paling banyak kecil, dia paling banyak kecil, kenapa dia dia paling banyak dia, dia paling banyak GTA, <laughs> saya, ya. dia gold, dia paling baik bunuh. Dia paling baik bunuh dikulangin cok kita cok duitnya geda-geda kelamaan hmm. wah kenapa GTA ya tolong ya total tiga ya dua oh, ya. puluh ribu dapat kita dua puluh ribu. ribu lu jual apa lu harus tiga lima lima ribu lima ribu gue ribu anjing ya enggak Mata gua bengkak kali ya, atau apa tadi? Gua gua 23 dua puluh tiga gila, gila bos! Teneret. <laughs>